Kim E, ngebahas aja nih seputar perjalanan gue sih selama ini. Kira-kira udah berapa lama sih kalian semua tadi kok sama mm -hmm. penjulukop? kira Dari yang bakotan ke jepel itu dua tahun di sini, guys. Dari kira dua Kira-kira dua puluh di AIKO saya itu sebenarnya bergabung, nggak selama itu ya Saya mulai bergabung di AIKO itu di tahun 2018 akhir, itu sekitar bulan September lah Kurang lebih, hampir 4 tahun lah Suka dukanya aja kan Mas? <tuh> oh banyak banget saya yang lewat dia. Ketemu lu aja duka, ya? <tuh> ya awalnya saya di macam-macam. Ini saya pernah, pernah jadi petugas bidang juga, juga kesan-kesannya sebenarnya banyak sekali ya karena sudah lumayan lama juga sekitar 4 tahun. Overall yang saya suka dari perusahaan atau selalu bergabung di PT IT adalah kerjanya. yang pekerjaannya juga ya santai tapi arahnya jelas. Sebagai seorang karyawan, itu kita merasa dilibatkan tentang sama visi-misinya itu atau arah dan tujuan dari perusahaan itu sendiri gitu. Karena banyak pengalaman-pengalaman sendiri -pengalaman juga ya karyawan dan simpatis karyawan, tapi di sini itu, Banget, jadi kita gitu. kan juga keluargaan keluarganya, keluarganya juga nah, ya, terasa gitu. Tapi kita iya. kuatnya, Ceritanya sih keluarga ini <laughs> yang seringnya sih dua. Saya jaman hari kita atur lah. <laughs> Salah satu yang saya suka lagi dari perusahaan ini adalah budaya kerjanya yang menurut saya sebagai seorang pengemudia gamis ini menjadi sangat diberikan waktu untuk melakukan ibadah. Gitu. Jadi ya seimbang gitu antara yoga, uh, tapi juga ibadah juga karena memang basis, basisnya juga kan basis manfaat uh, yang diusung sama Eksotik Indonesia ini manfaat. Jadi bukan hanya terjual produk untuk semata-mata profit, tapi juga melalui produk itu tujuan dari saja Eksotik Indonesia adalah untuk memberikan atau mendebarkan manfaat kepada uh, seluruh umat manusia, seluruh bangsa Indonesia atau seluruh umat manusia sih mudah-mudahan bisa tercapai apa? Um, iya. Menerima manfaat melalui makanan sehat. Berarti dari calciumnya sendiri yang membuat bapak yes. kok jadi ya, bapak dong? Kamu <laughs> oh, ya. ah ya? Om kakak kakak? om ah. bedanya om bayar, kakak kakak. Kalau om pasti bayar kalau <laughs> kakak lebih <laughs> banyak. Eh? Berarti kalau cerdah dari kofit yang sangat membuat masih sendiri jadinya betah sangat nah, mungkin, mungkin sedikit sebelumnya ngomong mungkin saya pernah apa sih ada di beberapa perusahaan ke -Blandan. menurut saya ikon ini ini bukan gimmick ini bukan gimmick, ini real testimony saya merasa bahwa itu berhasil menjalankan cerita uh, keluarga dan ini sangat warm sangat hangat dan, <laughs> dan sangat <laughs> uh, apa ya, make baik kita masing-masing personal jadi kerdevelop dan apa by mindset juga. ataupun mindset banyak hal yang bisa dikembangkan sebelumnya gitu sebelum sebelum saya nego dia itu, Mung Mung itu salah satu orang yang mungkin uh, bukan bukan sini sih tapi lebih, lebih tepatnya ya. dibilang bilang ya. apa namanya yang, yang ya. sebelah mata gitu luaran konsep perusahaan yang mengusung kekeluargaan menurut saya itu akan sangat sulit sekali untuk uh, menerapkan profesionalitas tapi ternyata konsep keluarga justru menurut saya terasa hangat dan Membuat uh, nyaman, teh. jadi walaupun kadang-kadang uh, kita kerja overtime, nah. dan segala macam itu pun, karena memang kita merasa mengerjakannya itu dengan nyaman, uh, jadi tidak pernah menjamin diri menjadi beban. Singkat Anda ya? Bunda, Limco, apakah Anda pernah mendapatkan seminggu ke dressing Apa namanya? Dua iya, jaman halal yang sama, ya. tapi mungkin penerapannya hmm. kurang. Nggak, sebelumnya menjawab, kata tahu keluarga nggak definisi? Tentu <SILENCIO> nah, saya diasingkan ya sama keluarga saya sendiri Oke oh, ya, terus gitu. gaji saya, kasih gajian <SILENCIO> Saya dipindahkan ke luar kota gitu kan <SILENCIO> nggak, guys, Kalau misalkan aku sendiri, kalau kekeluargaan keluargaan sih pernah mendapatkan itu di perusahaan sebelumnya Tapi mungkin kalau budaya dari bagi badannya baru bisa mendapatkan yeah. di sini kali ya di Aiko, karena kan kalau misalkan bisa dibilang ibadah itu kan antara kita dan Tuhan ya, jadi di Aiko Food ini kita dibantu Mereka. untuk, Mereka. untuk Mereka. dibantu untuk apa Mereka namanya tekan. sebagai dekat dengan Tuhan, maksudnya bukannya kita kayak untuk untuk orang itu lebih baik, lebih ke mengingatkan uh. gitu dan juga <laughs> Bisa menjadi sebuah kebiasaan yang bagus, gitu. Karena kan kalau misalkan tadi ingatkan, takutnya jadi lupa, gitu kan malah jadi badannya gak dilakukan. Tapi di sini kita dibantu untuk diingatkan terus beribadah, jadinya yang tadinya basicnya mungkin tidak melakukan hal itu setiap hari, jadi di sini melakukan setiap hari, karena terbiasa, gitu. terbiasa. terbiasa. Mungkin mendapatkan hal-hal tentang uh, keluarga juga dapat, gitu kan? Sebenarnya juga dapat di sini. Bedanya itu paling antara perusahaan yang dulu sama yang sekarang Karena perusahaan yang dulu pun lebih metal Maksudnya, keluarga tapi lebih metal Di sini, keluarga tapi tetap diiringi sama ibadah gitu. Oh, metal yang baru? Ih, itu sekarang merap dulu Ngerusin mohonnya Kain gitu Aku di sini bisa terbilang banget tapi udah mendapatkan 3 hampir tiga bulan sudah mendapatkan pengalaman yang lumayan banyak gitu kan dan dari itu. dari yang tadinya nggak bisa apa-apa sampai tetap bisa nggak janda ya dari walaupun bah, belum menginjak tiga bulan tapi udah mendapatkan <tuk> banyak sekali pengalaman di sini itu sih pengalaman aku coba binku penasaran sama pengalaman mars koko <laughs> gimana kamu perjalanan udah berapa lama sih di sini Ya, Dari ah, tahun? Tahun? Oh, saya kenal, Aiko itu karena, karena saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya pribadi saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal, saya saya kenal, saya ya jadi Alfie uh, kenal misalnya tentang tidak satu tapi tidak tidak punya basic dengan dunia makanan <tuk> karena saya biasanya dunia mesin dunia warna-warna <tuk> dunia, <tuk> dunia printer lah sama dan terus keberuntungan ekol apa sih pertanyaan kesanan besar -kesana. untuk apa ya, untuk beberapa bulan pertama mungkin okay. um, apa yang lebih tertesan masih dari sini maunya apa sih? gitu Terus, kayak, Kamu uh, <laughs> dan saya almost uh, enggak mau percaya lagi dengan perusahaan-perusahaan yang mengusung uh, latar seperti itu, gitu. Tapi setelah saya berani nyoba lagi, dan ada uh, satu kepercayaan penuh yang saya yakini lagi ke diri saya bahwa kayak sepertinya perusahaan yang saat ini agak berbeda. Sepertinya saat itu, dan saya dengan mau bulan kemudian saya try di sini dan ya, bener apa sebenarnya. Kita dalam setiap pekerjaan memang dikonsentasikan, uh, dan so, ingat banget, itu inget banget. waktu saya masih anak right. baru, tapi sudah ikut YouTube, sudah ikut meeting tahunan. Dan dimana kalau perusahaan saya itu tuh, jadi tahunya all gitu kan, bukan tim-tim inti. Tapi all akan semua memang mendengar, dan mereka melihat gitu. Tapi ternyata di situ masih tim-tim inti yang sendiri, enggak <tos> meski maksudnya nggak, gitu, e, ya, masuk kalau udah bulan deh. <tos> <tos> <tos> tapi, <tos> <tos> tapi kayak gue udah melihat ini, udah melihat itu, udah melihat itu, udah melihat itu, dan, ini, dan, itu. dan <tos> apa? dan itu dari situ mulai terasa kayak, oh mungkin saya punya, tidak. tapi bukan untuk kesombongan ya, tapi, tidak. tapi tidak. Oh, mungkin saya punya kebenci, tapi hmm, sebisa mungkin saya tidak mengecewakan, misalnya berikan bulan-bulan untuk -bulan -bulan, itu ini, ini, itu, ini, itu, itu, dan mungkin ada beberapa hasil yang berhasil dan saya rasa juga mungkin ada yang berhasil ya saya merasa bahwa dari hal ini saya merasa dari hal hal kecil seperti itu uh, perusahaan ini memang memegang teguh prinsip kebet apa, apa kekuatan karena kan pada dasarnya itu basis dasar kita sebagai apa adalah percaya pada dasarnya Saya percaya satu sama lain oke okay? nah dari situ setelah saya merasa ini bukan uh, perusahaan yang coba coba dengan, apa, dengan konsep ataupun culture uh, family ataupun yang kalian yang sama hangat atas segala macamnya ya. ya after semua itu Hai, oh, ini semua nyata gitu, enggak hanya sebagai uh, moto, motor tertulis <laughs> ataupun apa ya, mungkin seringlah bisa slogan gitu ya, gitu, perusahaan dengan konsep kekeluargaan, gitu kan nyaman dalam macam dan ketika apa Um, kita terjun ke sana, dia kayak, what the hell? apa itu keluar, gitu kan, it ini, Dia kayak, astut gajin Kayak begini kan Bukan hanya segera menutup, apa dienakan sebagainya budaya gitu Dan jangan lanceng lah ya saya suka melihat kayak wah bikin karyawannya benar-benar yang kualitas tinggi, keberitinya sangat tinggi ya. Masa, kita, saya ingat saya sempat melihat ada apa sebenarnya gitu sampai jadi misterius tinggi gitu, banget ya dan akhirnya saya ya menemukan bahwa oh, ya, mungkin uh, apa sih karena berbagai macam treatment kekeluargaan yang diberikan mereka bisa lebih tinggi, mampu nyusun yang tinggi, keberitinya tinggi dan kita semua sini jadi kompak dari hal-hal seperti -hal, itu. Eh, terlambat dari segala macam kekurangan dan kelebihan itu pasti ada, ya. Nah, tadi kan <coughs> ini jadi hal-hal seperti itu bisa membentuk sebuah tim yang e, bisa dibilang, menurut saya, adalah tim superpower kota Busan ya. Saya suka benar. Uh, tentang culture uh, di sini yang disebut dengan tadi ada ibadah dan mereka nah, kebetulan saya di sini seorang minority saya 99 banding 1. <laughs> 99 banding 1. kemudian saya hanya satu-satunya minority di sini. Dan saya melihat bahwa teman-teman uh, saya yang beragam muslim mereka semua sangat sabar ketika azam berkumandang mereka cepat-cepat untuk um, preparation diri mereka sendiri untuk sholat dan uh, apa sih Uh, ngajak temen-temennya untuk kapan termasuk saya. Sih. <laughs> ya, saya sendiri semua sangat apa ya, Sangat baik dan ketika memang perusahaan-perusahaan bisa apa sih uh, uh. menjalankan hal-hal itu, ya, mungkin ada perusahaan yang apa sih secara keras uh, ataupun uh. itu, sorry, agamanya mungkin uh, lebih mixing uh. lagi ya yeah, ada ya. agak ini ini dan ketika uh. perusahaan bisa mengerti kepentingan secara apa sih namanya rohani gitu itu uh. menurut saya uh, apa ya? suatu poin plus dan di sini bisa diterapkan seperti itu. Karena lihat mereka sangat taat, mereka sangat rajin ibadahnya. Apa sih mereka semua? <tuh> Apa sih ee, mengenal ee, agamanya dengan baik menjalankan kewajiban entah itu saya tahu yang kemarin di sibatnya atau kursus mereka menjalankan hari itu gitu dan itu, buat saya pribadi itu bisa menjadi motivasi yang kita semua tahu banget soal kristiani itu ya, ibadahnya hanya satu minggu sekali yang intinya ya dan kalian bisa sehari lima kali dan itu dengan on time dan juga disiplin dan juga rajin itu menurut saya sangat poin plus gitu ya. Itu sebenarnya motivasinya, ya. Itu yang sebenarnya, soal kesini, misalnya tiba-tiba di bidang itu ada suatu tantangan yang besar. Jadi, <gifat gifat> kalau ada bidikannya, ada tidur, ada <gifat>. keragaman, jang, ada apa? Jalan, ada apa sih? family time segala macam acara keluarga, misalnya di, di, di tengah keluarga candi, saya memang hari Minggu tuh pasti ada aja. <gifat> hari Minggu pasti ada aja. Ini acara harus di ya, sini, yang tapi ya, saya ingat bahwa memang uh, kalau secara rohani, ya, memang secara kita kemudian present dan barita lagi konteks perusahaan ini ya apa ya? hal yang saya dapat, ada beberapa hal yang menurut um, saya harus di, ya, menjadi uh, poin plus untuk IPO di sini adalah oh, nah, satu yang tadi kita sering bicarakan adalah konsep kekeluargaan di sini bukan hanya sebatas moto atau sebuah ucapan yang keluar dari mulut uh, baik itu tim manajemen ataupun kan owner business, tapi mereka menerapkan dan juga tim-tim uh, lainnya Ayuh, juga berpanyakan oh oh oh itu oh menjadi oh kenyataan dan oh saya pun melihat itu sampai dengan hari ini iya. terus yang kedua <tuh> adalah, uh, jujur saya pribadi adalah orang yang tentang leadership waktu uh, apa sih waktu uh, awal-awal masuk sini, terus saya dipercayakan untuk megang uh, ini, ini, ini, dan itu membantu adrenalin saya <tuh> Mental block saya sangat tinggi gitu, kan? Oh, saya gak bisa untuk mengenai kayak gini-gini karena saya, ya. saya awalnya adalah seorang R&D ya? Berhadapan langsung dengan mesin-mesin printer, gitu. Ini makanan, apa yang harus saya kembangkan? Mau saya cetak, mungkin berdiri duit. Atau mau bikin martabak duit, berdiri duit. Saya bingung, dan akhirnya, pada saat saat ini, saya mulai mengerti, memahami apa saja ya. Uh, ya, ya. Ya. Oh, nih, contoh ya mungkin produk umuris atau sebagainya hal basisnya ya gitu jelas belajar ya saya percaya bahwa uh, dari hal belajar seperti itu dipercayakan dan saya ya, uh, iya. uh, sekarang berdiri di ya, ya. kondisi uh, kokoh sekarang <laughs> itu uh, banyaklah mungkin, mungkin mungkin baru satu tahun tapi jujur masih banyak banyak banget pelajaran yang saya dapat tentang sebagian bersih culture kekeluargaan supportif temannya tapi -teman. eh, saya suka banget tim kompetisi ini sangat supportif tidak ada apa sih iri hati ketika memang satu tim kiri gitu. dengan apa sih uh, betul -betul. mungkin kan hal-hal gadget itu kan apa sangat memicu sebenarnya untuk kata ya. iri hati karena <laughs> tapi sosial iya gitu tapi di sini ya terus kadang-kadang memang di beberapa tempat gitu ya, dengan dengan budaya kerja yang berbeda gitu uh, itu sangat rentan menimbulkan kesenjangan sosial. deh mungkin pernah melihat yang mungkin disebutkan uh, teman apa kanem kiri saya minggu ini mas supri padahal apa sih tauh ya mungkin kadang pernah merasakan itu atau pernah melihat itu ya saya rasa di sini ya. belum ada gitu kan, jangan sampai ada kita nah, semua harus ya. masing-masing pesona kita di cara mencegah hal itu. Dan ya. ya. ini poin interest banget sih menurut saya karena apa ya dari situ bisa timbul persaingan antar karyawan yang sangat sehat. Ya. Mungkin kita perlu dalam hal skill dalam hal perkembangan kiri oh, ya. dalam hal apa ya. ya. sih namanya uh, ya, ya. tidak ya, ya. ada Uh, basis atau dasar persaingan antar tim ini karena ketumbuhan oh, kok saya pengen dipuji, gitu tidak di ada saya di Aiko Suria Indonesia ini antar karyawannya gitu, antar kompetitif uh, dan saling support itu berjalan juga berjalan yeah, harmonis sangat gitu. sangat jalan berbarengan lah tuh seperti yang uh, online sering katakan dari Aiko ini ketika masing-masing kelebihan dan masing-masing personalisasi itu kan itu akan menjadi suatu pembuat yang sangat besar, besar. <laughs> <laughs> jadi konsep kekuarannya itu berfungsi banget ya buat para karyawannya Karena selain kita jadi hangat gitu kan, bisa menimbulkan yang namanya semangat Inggris. kerja Semangat benar, kerja yang tinggi banget buat kayak, oh, saya harus bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi Ya, gitu. benar banget Tuh, oh, Yang satu hangatnya ya. yang menurut saya patut dikagumi dari PT Eksudaya Indonesia ini saya sebagai sangat Jadi kita Kalau ngomong ini, Pak, pas <laughs> supaya... <laughs> ya. uh, ya. itu pasti ini dia. Saya, ini saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, untuk saya, saya, belajar, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Indikator oleh perusahaan ini. Nah, Namun pressure pasti ada lah Ini pasti Perusahaan pressure itu pasti ada. Tapi, gimana caranya kita menghandle pressure itu? Untuk membuktikan ya, yeah. tidak merespon pressure itu terus membuktikan kalau misalkan perusahaan kita tuh bisa ya, oke, okay. kalau Oke. Okay. Concept kan. nah, keluargaan yang dibangun sama Eco menjadi salah satu dan by the way nih guys, sekarang kan orang tahun Naiko tiga tahun nih. Kita tadi kan udah ngasih tahun nih kesan sudah berapa lama kalian kerja di sini dan Miko sendiri pun yang masih ah bawang di sini ya. Di sini kita sudah menjelaskan semuanya. Mengingat endingnya kita langsung aja kasih uis nggak sih buat si Naiko di ini tiga tahun pasti kan banyak Syukin. banget dimulai dari siapa dulu nih mau ngasih anak bawang dulu, dulu lah bawang dulu ya mulai <laughs> <laughs> mulai aku sendiri sih wish-nya adalah semoga ekomput bisa menjadi eh bisa mewujudkan cita-citanya uh. mewujudkan misi-misinya dan misi-misi itu menjadi visi-misi uh, yang emang diinginkan sama perusahaan sendiri gitu kan pokoknya semoga keinginannya dan harapan kita di Tahun 2023 semoga terwujudnya sih, guys Akan ada kejutan spesial buat kamu semua untuk Sobat Minko Pasti mereka penasaran apa itu pejutannya Dan semoga kejutan itu bisa terlaksana dan bisa memberikan uh, manfaat yang baik juga buat Sobat Minko nanti ke depannya Itu sih bis aku dari Minko untuk saya semoga Eko bisa terus berkembang dan maju dan juga bisa mempertahankan tracer-tacer baik yang selama ini dilaksanakan dan juga diadakan di sini. Kedua, besar harapan saya di mana Eko bisa menyewujudkan visi dan misi ini yang dan bermanfaat untuk sesama manusia dan untuk semua umat dan apa namanya kita semua bisa menciptakan produk-produk yang uh, hmm. sangat bermanfaat juga untuk kemakmuran dan memang uh, kesehatan kita adalah paling pertama untuk kita semua. Dan tidak lupa juga, juga uh, mungkin uh, saya sendiri pun uh, berharap di mana itu bisa menjadi salah satu contoh perusahaan yang di mana bahwa konsep kekeluargaan dengan cinta dan cinta itu bisa menjadi salah satu dasar yang sangat penting untuk menciptakan tim dan sikap awam yang di usianya yang ke 13 tahun sih saya berharap saya sangat berharap bahwa ekosistem Indonesia ini makin dewasa dan maksudnya semakin dewasa sebagai perusahaan baik, -baik dari segi profitnya <laughs> dari segi manfaatnya Amin. kepada masyarakat Indonesia karena sesuai dengan visi yang diusung oleh PT ekosurian Indonesia sendiri bahwa PT ekosurian Indonesia ini bertujuan untuk menebar banyak manfaat kepada seluruh umat melalui makanan sehat jadi mudah-mudahan uh, visi itu atau harapan itu dapat segera terwujud dan untuk mungkin untuk timnya juga mudah-mudahan sih makin rompa, makin solid Normal. Dan, normal. Dan, normal. Dan normal lah. Tapi kadang ketiga normalan itu dibutuh <laughs> Untuk pencetuskan Oke, kita sama-sama yuk mau catin ke ulang tahun iCovid Satu, dua, tiga Selamat ulang tahun, tahun iCovid yang ke-13 Ga ada, Nggak ada minum, minum. Jadi begini ya, guys Ya, kalo ga di-penging emang Terima kasih buat Mas Koko dan Mas Kopeling yang udah membantu aku di sini sebagai bintang tamu Di acara Aiko Podcast Terima saya boleh ngomong aja Iya, nih, besok kamu ya tiga bulan sekali, eh, tiga bulan sekali, hari sekali. harus sama omong, bulan sekali omong, omong, omong, omong, omong, omong, omong, omong, omong, kalau iya omong, hari omong, omong, omong, omong, video setiap hari omong, omong, omong, omong, bisa, omong, omong, omong, omong, omong, omong, omong, Jangan lupa like, jangan lupa unfollow, dan subscribe <gibarat> ya Apabila setengah tahun, gua bisa isap Tunggu sekarang, gua bisa isap, bye!